Ini lucu banget, apalagi melihat senyumnya Abang L Makin happy banget nih warga Konoha Dan di video ini pun terlihat ada waocha ya Masya Allah Bentuk support dan dukungan dari sahabat-sahabat terdekatnya Bunles Untuk karya terbaik idola kesayangan kita Masya Allah Di kolom komentar begitu banyak persahabat tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya teriakunlilis.juy7 mengatakan Fatih itu anak sehat banget Kelihatannya makannya mudah Dan suka banget nyemil Happy banget kalau sedang nyemil Saya selalu Fatih, amin Ada juga persahabat tanggapan lain dari Akun Firahartati245 Masya Allah Anak soleh sabar banget dikerjain Uwa dan dijailin Balik sama Abang Al-Fatih Acting kasih kue, eh dimakan balik Sama Abang Al-Fatih saya sehat, sehat anak soleh, anak ganteng Buat para konoha, ayo semangat Naikin pucuk lagi Youtube LE LA, dan lagi Bunda Lesi, mudah-mudahan bersahabat ya, Lagu Bunda Lesi tembus 5 juta Kalau bisa, hari ini 6 juta Amin, bismillah saja bersahabat Optimis, yakin Bahwa idola kesayangan kita Begitu banyak dukungan Dan support yang diberikan Dari orang-orang baik, orang-orang Tulus, yang mencintai Leslar Family kemudian juga persahabat yang bikin kagum untuk kita semuanya, pastinya persahabat ya karya Lesti yang terbaru ini masuk 16 chart music indo ini langsung diinformasikan oleh Gun Sudarmono Lesti dengan tentunya judul lagu Insan Biasa ini masuk 16 chart music indo diurutan ke 46 persahabat ya Masya Allah, emang idola kesayangan kita selalu best Bukan kaleng-kaleng nih persahabat ini adalah kita Lagu insan biasa Ini lagu baru persahabat ya Masuk persahabat di New Entry Di nomor 46 Kita bangga dan pasnya selalu bahagia serta kagum dengan sosok Lesti Kejora Kemudian juga persahabat berikutnya Begitu banyak pemberitaan soal Buddha Lesti dan lagu barunya Kali ini Buddha Lesti Kejora masuk berita hosut persahabat di SCTV Fakta-fakta listrik gejorah comeback ke panggung hiburan Wow Bahkan lagu barunya sudah trending di berbagai negara nih perasaan petia Dihina gak tumbang, difitnah fitnah gak lawan Inilah idola kesayangan kita Dari kesabarannya Yang membuat pasien kita juga bangga dengan sesak Leslar Kita simak kalimat caption yang ditulis langsung oleh akun Leslar Boy Update Al-Fatih bila. Bahkan sekarang giliran mereka yang diam tinggal menyaksikan. Berkat kesabaran mereka, mereka bisa bangkit lagi semangat kesayangan Lesa Lovers, lesti Lovers, lovers Karena ingat manusia tidak ada yang sempurna kalau menilik ke belakang. Sakit hinaan kalian para netizen media dan TV pada idola kami dan semua teman-teman artis pada waktu itu. Menjauhi mereka? TV yang menganggap rumah sendiri juga malah jadi bahan olokan di setiap acaranya. Bahkan persahabatnya warga Kona pun ikut merasakan kesedihan itu. Tapi berkat kesabaran, Lesti, dan Rizky Bilar, mereka bangkit kembali dengan semangat yang baru, dengan wajah yang baru, dan plastiknya bakal membuming Dan plastiknya, persahabatnya, tentunya idola kesayangan kita akan selalu Menjadi idola yang luar biasa Kita lihat bersahabat, begitu banyak tangkapan juga yang diberikan Di antaranya dari akun, Husnani mengatakan Ujian telah dilewati, insya Allah mereka semakin kuat Dan kokoh menghadapi ujian-ujian kedepannya Saat inilah mereka digantikan kebahagiaan, masya Allah Kemudian juga bersahabat selanjutnya ada informasi juga untuk warga Konoha diingatkan kembali ya Bahwa besok hari Minggu itu bakal ada acara Silaturahmi Leslar Lovers Hong Kong. Jangan lupa besok hadir Silaturahmi Leslar Lovers Hong Kong. Hadapi semua, pantang menyerah, pantang mundur Kita semangat, kompak, dan support Leslar Wow, Masya Allah bagaimana persahabat ya Untuk waktunya jam 2 siang sampai dengan selesai tempatnya di kaus bye bye para sahabat ya, untuk info hubungi langsung admin dari Lazada Lovers Hongkong. Semangat untuk keluarga Konoha! Lazada Lovers, mudah-mudahan makin kompak, acaranya lancar, acaranya sukses. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kita masih menunggu, cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Divot TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bila. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi menunjukkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.